teman-teman semua jangan lupa di like, comment, dan subscribe di subscribe, subscribe, subscribe karena subscribe, subscribe itu gratis ya kan? Biar kita itu lebih semangat berkonten, ria <sar -sar <sar iya, iya, iya, okay. Selamat Selamat. oke. Oke bos, kita mendapatkan poinnya emutan bos. Oke, kita jemput bos. Siap, siap, siap, siap ya. Ah. Sini, bos. Ah tadi bos. Nanti mau Coy Mana tadi Bos, bos. Apa orang ini syawetikimu? Dua ya. Ha? Nah ini Coy Alhamdulillah Katakan lu mantap Bos Mantap Bosku Ok Bos Cantan besar ini Bos Jatuh bahan ini Bos Bukan kaleng-kaleng bos, jalunya bos, bos, mantap, mantap, mantap. Huh, sini mana ini? Nah, ini, bos, ini. Oh, oh, oh, klik apa ini. Oh, klik jahat ini bos. Oh, iya, bos. Oke, siap, bos, siap, bos. Oke, lanjut bos. Alhamdulillah, bos. Akhirnya, Jago merah. Kita dapatkan juga bos. Mantap, kali, kan Huh. Ah, hampir sasar kita bos semua semua Ya Allah huh biarpun klik bukan kaleng-kaleng nih bos Arab Jepang lagi men Iya kok biasanya kalau aku kalau saya dapat ayam hutan ini bos presto bos kalau nggak wah. Ulatnya, bos bos. Tengok apalagi jalunya kayak ini panjangnya ini ha. Oh. Kita presto kita panggang ya kan bos panggang bos mantap kali ndak, eh. Oh. Oke okay. saksikan terus. Oke okay, bos. Jadi kita ini kayaknya kesasar ini. Entar kemana jalan pulangnya ini, bos? Aduh, tinggi huh? aja ya. Hah, oh. kok ya? Kekerasan kami, bos. Bahaya gitu, ya. kita kokono yuk kan mm. Yauduh, iki bos bos orang-orang pula lagi <tuh> tapi omai kami urung ketemu Nah, neng dilai ko, oh ike omahe bos, eh, bot, salah kita iye, pati naik kita rono, god bos, kae omahe bongga iye, neng di bongga iye, eh, eh, salah ike kita. Yakin aku salah. Iki kita metu rene Serius lah. rono, Rene iki ya aku jamin rono iki. Karena enggak enek parik sebelah kiri sebelah kanan. Nek sebelah, sebelah, sebelah sini loh. Nek sebelah, ha? Nek kode toko sebelah sini. Dedar mbok jajar nganti kono. Nak nangkong nuk pinomat lima ratus meter kita wis ntok omah iki loh, paling gak lima ratus meter toh, nah aku ngomong ih sebelah kini, sebelah kini apa berani di sio, tengok di google loh, gih naruhin terus di map, di map, gak nampak si di map, batuk mungkin nampak nih bos, nah ular coy, <laughs> mantap kali ya, ya Allah. Gara-gara ayam malas bos, batu ekonco aku kena ular bos. Untuk bos, jasmu bos, jangan kau kribut kribut karena <tuk> <tuk. tuk> aduh ya Allah. Apa kita takut ke rumah ini, ya, bos? Hm? Oke lah bos, pantengin terus ya. bahaya gitu bos penem omah kan. Mudah-mudahan yuk Kendang metu, Bos. Karena kami pun baru sekali kirin iki meleburin ini, Oke. Oke, okay? okay, Mas Bro. Kita poin ruak-ruak satu ekor lagi, Mas Bro. Lagi diambil sama Bro Mahfood. Oh my god. <tuh> Sini, Mas Bro. ah eh teh lagi pucuan ya bos alhamdulillah ya poin lagi mas bro angkat bos Oke, poin satu ekor lagi, Mas Bro. Oke, saksikan terus ya, Mas Bro. Lanjut. Oke, Bos. Poin lagi satu, Bos. Mantap kali, Bos. Mag masih diambil sama Mister Mafudin. Oke, Bos. Sniper kita, Bos. Mana orangnya ini? Tadi dia lokasinya di sini, Bos. Ah, di situ dia, Bos. Oh, itu dia tuh. tuh, tuh. Wow. Memang mantap kali snipernya ini, Bos. Biarpun pakai uklik bukan kaleng-kaleng ini, Bos. Oke, Bos. Betina, Bos. tunjukkan lu Oke mantap bos lanjut lanjut ya kita habis main ayam hutan kita sisir di pinggir-pinggir jalan aja bos Alhamdulillah masih ada rezeki kita bos tetap bersyukur Oke poin sementara mas bro siap lanjut Oke mas bro kita poin ruak-ruak satu ekor lagi mas bro lagi diambil sama bro mafut oh my god <coughs> sini mas bro eh ah. eh hey. sembra ngete lagi pusuan ya